Hujan sujatuh Di desember awan Natal su dekat Sayang Pulang kajangan Sebelum ada Yang punya Sa Mau ajak Siapa pergi Ke gereja Sambil mau ajak siapa Natal sebentar lagi, sibing mau pulangkah di sini, yang lain tertawa Diri kaget hujan sejati di Desember, rautnya tersudut. Kata yang pulang kajian sebelum ada yang pun. Sambil mewajah Tuhan, tolong kirim satu yang bisa saja gereja, walau tak sehari saja. Jatuh di desember awal Nekas sudah dekat Sayang Mulang kajangan Mulang kajangan ada Yang punya Saya ngomong aja Siapa Baga Kejar